maupun siksaan itu sudah tercatat di dalam kitab lohil Mahfud maka kemudian <tut> yalzamuna tola bus sawwa mujibil ikob. Apakah kita ini wajib untuk kita e, berusaha untuk mencari keuntungan atau pahala atau kita meninggalkan diwajibkan siksaan? meninggalkan kemaksiatan dosa dan sebagainya yang sesuatu yang bisa menyebabkan disiksa oleh Allah oleh Allah. Nah, hal yang itu ditolak, All yang Apakah pahala maupun siksaan tadi bisa tambah dengan adanya kita berusaha atau kita ini jadi berkurang apabila kita tinggalkan? Nah ini. Lam, jawabannya maka ketahuilah Sesungguhnya tola basawab Sesungguhnya mencari atau berusaha mencari keuntungan nama wajaba Sesungguhnya wajib Liannallaha amarobihi amron hadman Karena sesungguhnya Allah itu telah perintahkan dengan perintah yang tetap nya hak yang tetap perintah yang tetap wis di kali Gusti Allah niku hukumipun wajib untuk berikhti berikhtiar wa au ada ala tarkihi dan Allah telah menjanjikan atas meninggalkan sesuatu wala yatmani sawaba ala ghairi filin minna yaitu dan tidak ada apa itu tanggungan pahala atas Ala tanpa adanya kita berusaha. Nah, maka fasiadatusawapal ikop bivilil abdi. Tadi bisa tambahnya keuntungan maupun siksaan itu disebabkan perbuatan dari seseorang. Jadi bisa tambah maupun kurang itu ya tergantung manusianya dalam usaha-usaha. Itu untuk pahala dan siksa-siksaan nah, perbedaan antara keduanya Itu ada catatan yang lembut Waya makolau ulama'ina Yaitu yang telah diterangkan oleh para ulama kita Inal fil lauh Sesungguh yang dicatat di dalam kitab lauhil Mahfud Itu ada dua bagian Bagian pertama maktubun mutlakon min goiri wa watak likin bivilil abdi. Yang bagian pertama itu maktubun dicatat secara mutlak, yaitu min goiri tanpa syarat, ya tanpa syarat, tanpa terkait dengan perbuatan seseorang. Itu yang pertama. wis telah dicatat, besi telah ditokarukusi Allah di dalam kitab laukil mahfud yaitu berkenaan dengan rezeki maupun ajal seseorang jadi bab masalah rezeki itu itu istilahnya itu dicatat secara mutlak tanpa syarat tanpa terkait dengan perbuatan manusia lalu rezeki rezeki itu drop itu pasti wes manusia hidup itu pasti dapat rezeki punya bagian rezeki rezeki itu is, tanpa terkait dengan usahanya sese, seseorang. Bab masalah urusan reze, rezeki maupun ajal. Misal ajal sudah ditok di sana. Ya. Ajal seseorang. Amataro nah. Amma Apakah Bagaimana amma Bagaimana pendapatmu? Kaifa zakaruhuma Eh ketika Allah ini menyebut keduanya itu mutlakon wairam masyrut. Yaitu secara mutlak tanpa disyaratkan. Nah ini ada keterangan bab masalah rezeki. Wa ma min da batin fil arti ila allahhi rizakuha. Tidak ada bagi dabah makhluk yang ada di bumi ila allahhi rizik. Kecuali uh, atas Allah rezekinya. Wis tanggung ini. Mangkane ini enggak ada istilah apa itu oh, wong kon gak apa itu eh lek usaha kamu enggak akan apa itu tak dok gak plok ngene nah, istilahnya ya wis gak gak iso bathok gak iso ngemplok niku lek umpame ne gak, gak gelem usaha paribasané kayak gitu lho enggak jadi masalah rezeki gak banyak kan malah para rasul para nabi para aulia mereka ini masalah urusan rezeki, maka mereka itu enggak sama dengan kita-kita ini. Kita mulai pagi bangun, so, siang, sore, malam, si, urusan pangan, bekerja. Ini Tapi wali, poro, rasul, rasul, rasul, nabi, enggak. Nabi itu bekerja sebelum beliau itu diangkat jadi rasul, Nabi Muhammad itu. Ya? Pernah beliau itu mengembala kambing, masih kecil. Tatkala beliau masih remaja. Ini pernah dagang ke negara Syam, yaitu yang jadi majikan, akhirnya jadi istrinya, yaitu Siti Hodi. Hodi Tapi setelah beliau ini diangkat jadi rasul, beliau itu enggak pernah bekerja. Oke, keterangan wali-wali ini enggak pernah bekerja? Wali-wali bahkan beliau itu diterangkan, saya pernah baca, menakipnya. Apa, uh, Siti Robiah Al-Adawiyah Seorang perempuan Waliyah nah, Beliau ini terkenal Di negara Irak soalnya asalnya di negara Irak Beliau setelah Nikah dengan uh, Apa itu Syekh Ahmad Malah-malah ya, Beliau ini Syekh Ahmad ini uh, Yang terkenal Syekh Ahmad ini Beliau itu nggak bekerja Dia kalau cari makanan itu Hanya cuma Cari sisa-sisa orang, luru-luru, okay? cari sisa-sisa orang di tempat-tempat sampah. Ini saya Ahmad, jadi seperti kulitnya semangka, dimakan beliau itu yang tinggal kulitnya itu dimakan oleh saya Ahmad. Bahkan pernah itu kepergok oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu orang yang kuaya raya, akhirnya Syekh Yusuf ini nyuruh apa itu. Eh, anak buahnya disuruh ngasih semangka utuh kepada si Ahmad, tapi si Ahmad nolak Ini si Ahmad, nah setelah si Ahmad ini nikah sama Siti Robiah Aladawi, karena ini tingkat batiniahnya itu si Ahmad tinggi, sehingga mempersunting Siti Robiah. Siti Robiah itu Bertukuk lutut kepada si Ahmad. Akhirnya, malah si Ahmad ini oleh Siti Robiah disuruh disuruh nikah lagi. Jadi disuruh nikah lagi. Jadi akhirnya si Ahmad karena itu di, disuruh oleh istrinya untuk nikah ya dilamar di Lamarno, ya di wis disembarangan di anu aleh, sama sama, seh, sama si Siti Robiah Al-Dawiyah. Bahkan kebutuhan sehari-hari ini yang mencukupi Siti Robiah Al-Dawiyah. Jadi umpama pulang kepada istri mudanya itu sudah dikasih apa itu uang, kasih makanan, kasih apa-apa gitu. Ini Siti Robi al nah, ya. Nah ini si Ahmad itu Nurut sama Siti Robi Setelah saya si Ahmad ini meninggal Wah ini royoan ulama-ulama itu Mau menikahi Siti Robi Tapi Siti rabiah al itu nolak nggak mau Ini si Wahanallah Inilah seorang wali-wali itu nggak ada yang bekerja itu nggak ada Tapi beliau itu dicukupi oleh Allah Karena keyakinan Bab masalah rezeki ini lan apa itu wa ma min dhabatin fil ardi illa itu betul-betul yakin. Tapi kalau sampean pamati tiru-tiru ya sama dari wali nggak apa-apa. Nggih. Tapi sama ni wali apa duduk. Iya kan? Lek sampean wali niru-niru gak masalah sampean. Nggih. Tapi lek sampean niru apa jenenge duduk wali ojo pisang-pisang niru. Nggih ya gak mangan tenan. Iya. Oke, si tonggol, nggoling, tandangi, bocuni, ini gila umpamun wah, wali, maka wali-wali itu -wali nggak ada yang anu, enak hidupnya itu. Jadi karena apa, apapun keinginannya, mbak masalah rezeki ini sudah dicukupi oleh Allah. Oh, seperti juga Siti Maryam. Nah, ya? lah itu Siti Maryam itu kan dulu masih kecil, sampai anak laki haza Siapa itu? Nabi Zakaria bertanya, bagaimana ini kamu kok punya punya makanan, katanya si Nabi Zakaria. Kolat huwamin indillah. Ini adalah dari Allah, katanya Nabi Maryam. Jadi rezeki itu langsung cuma Pak, tidak ngerepek. Kira kira sampai 10 tahun, kira nyempak Pak, Sampai bencret, ya orang nyempak nyempak Mungkin Mbak Tan. ini. Ini para wali-wali itu di dalam Al-Quran disebutkan itu. Ya. Nah, kemudian ayat tentang ajal. Kenapa ajal ini sudah juga tidak bisa apa itu diganggu gugat? Itu sudah ada batasan di lokul mahfud. Orang ini faidaja ajaluhum layas walayas Maka ketika datang ajal mereka. Maka layak takdirnya mereka tidak bisa mundur walaupun itu sesaat tidak bisa maju walaupun itu barang sesaat. Ini kalau ajal itu datang, jadi ajal itu kalau datang nggak bisa diajukan tidak bisa diundur itu barang sesaat. Sesaat ini tidak sebentar loh, ya sesaatan Sesa ini bisa satu jam, saatan ini bisa sampai kiamat loh. Itu artinya saat saat itu bisa diartikan kiamat, bisa diartikan jam, bisa diartikan waktu waktu seben, sebentar. Walaupun itu sebentar itu nggak bisa nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur Itu ajal. Maka perlu diketahui manusia ini punya ajal dua, ya batasan awal dan batasan akhir. Kalau batasan awal ini adalah kelahiran. Kalau batasan akhir adalah kematian. Kematian manusia itu kalau sudah waktunya lahir diempat guyso, kita memberotol ya. Yeah. sampai dek lo ada orang itu sampai lahiran di mikrolet, ada lahiran di apa itu di tengah jalan itu ada. Masalah apa ya nggak bisa diempat nanti nih. Itu sudah batasnya di tiwancinela lahir. Loh, kalau sekarang ini umpama itu dengan rekayasa dokter, walaupun itu rekayasa dokter itu semuanya direkayasa maupun tidak bayi keluar itu kan hanya cuma proses direkayasa. Tapi pada as, intinya itu pada detik itu pada waktu itu memang sudah dicatat ajalah lahir gitu loh. Percaya nih? Nih pahaman kakekot, pahaman tawuketnya tadi, ya? Yeah? itu percaya. Lah, mati juga demikian. Mati adalah apa itu ajal akhir batasan? Ah, akhir ini mati, maka orang mati itu. Ah, sekarang jarak antara lahir dan mati, titik awal maupun titik akhir batas awal batas akhir inilah yang disebut dengan umur. Disebut dengan mau jadi batasan jarak antara lahir dan mati, ini disebut oh, umur. Maka umur manusia ini bisa panjang, bisa pen, pendek, yang pendek berapa, tergantung. Begitu lahir, procot, nangis, satu, satu bengokan, mati, Wek, langsung dijabut kali ya, malaikat Loh, ini ku. Singkat, satu detik kan, ya kan? Wek, satu detik ampun. Mati. Tadi umurnya paling pendek sedetik. Lah panjangnya berapa? Panjang terserah. Onok Nabi, bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Beliau itu umurnya 950 tahun. Ya. Tadi Alfimi Apa itu? E, seribu tahun ila homsinah sana kecuali lima puluh tahun berarti sabu dikurangi saya ketiku dek Quran umure nabi Nuh napain jenengan? Nabi ada miro tahun-tahunan nabi ada malan pawan jan. Nah kalau kalian jenengan nih kau umurne umat ikan jenapi jadine namun sudah terlalu tahun niku jarene Sebabnya enak dawai kanjeng nabi. Hadisnya sohkai. Kisodu ummati Baina sitina wasaba'in. Jadi. Dipanennya. Umatku. Dipanen itu berarti di. Dipateh ini. Ya Rp. allah khusus Dipanen ya harus Allah. Nah, Baina sitina. Di antara 60 tahun. Wasaba'inah dan antara 70 tahun Kira-kira bisa ngelipati usianya kan jeng? Pak Arief bisa ngelipati Ayo lagi Lalu jari mana? Usia bonus jari ini Apa? Sebabnya bisa ngelipati usianya kan jeng? Nabi Tapi, tapi kayak gini Wong kafir itu baik Beto mana Jadi Golongan Wong kafir itu apa jenenge yawatuh ahadukum ay eh, afaduhum lauyu ammaru alfa sana jadi yawatuh ahaduhum lauyu ammaru alfa sana jadi uong kafir niku seneng lihat di umur seribu tahun niku uong kafir ngoten lho tapi kalau kalian panjenengan niku bosen kok panjang pendek umur sing kita permasalahan lihat yang beriman Nampok niku permasalahkan, sendi permasalahaken, niku isi umur, benar? Ah, isine apa umure? Isine, isine. isine. tapi lewong kafe, lewong gak ngerti paham, ngerti niki. Dah ini umur sing tuwongunu. Dikiro bahwa umur manfaati, padahal umur niku iso manfaat, iso mudoh, mudorot. Lalai ku kulo kalian panjenengan mo iman, boten mempermasalahkan panjang pendek tapi sing penting niku isi neum umur mo tanduk umur ini ke di kai opo iki saiki melek ini di kai opo umur iki ke iki taklim pa tapi lek digawe, kawin dolo tipi ge opo mele Lalu <susuk> ya opong ada nih, nah, umurnya tidak tiga masih panjang masih tambah cowok, panjang umurnya kejelekannya tambah kah, kah, lalu mau berpikir, terus manfaatnya umurnya tidak ada. ayo, opo mana sampai kancane orang, -orang ngerti, gini betul. Ono tangga walaupun ikut mangko kece-cece mate awak ora orang pernah tolong. Ono arek yatim, ono awong miskin, awak mangan sampai perutnya gendut. Tapi tanggung ini dijano Model-model ini orang ono manfaati umurne. berpikir, apa bisa? Nih orang nih kisah bermanfaat mungkin awet di kayak umur sing rotok cendek kak popo kak masalah tapi ada manfaat sama tinggalilah imam imam syafi'i imam syafi'i ini usianya namun seket tiga tahun imam syafi'i seket tahun Lah tapi imam syafi'i ini ilmu apa umurnya manfaat umur petung tahun apal Quran apa apal popo Petong tawon, wis neng ku apal kurr, kurr an, umur sang tawon, de eni kita mufti, wonok daerah, daerah Mekah medina, umur sangang tawon, kira-kira nde kene ono, arek cili, tidak dek, no imam, masjid <hesitation> hmm? baten ayang ten, wala well, mekkah ono arek cili, air mek ngotan, tapi nde Mekah nde arab loh Niki gak peduli arek cili pokoknya anjir niku arek ngalim tidak teknol, maten loh. saya tenggelikan, buat ini gengsi ya man di imamnya arek cilik. gimana? ya lah, ikut sopong ngono. ini kan makanan cocok maten, belajar nih, belajar awa ini mangko takrim taslim kali ulah ulama, jadi ulama niku ojek dikiro, ulama niku orang tuaet do. Bukti ini Imam Syafi'i ini kuahu tasik umur sangat tahun. Tapi dia e cakap, apal Quran, apal hadis. Hadis muwato' lu, apal umur sangat tahun. Padahal muwato' lu sementen kandeli. Apal, kira-kira sama no. rong kepet kebet, kira-kira apa. Walau balik dedel. Gimana? <laughs> niki niki Imam Syafi'i. Umur setahun niki sangat menguasai seluruh jazirah Arab. Seluruh jazirah Arab nih dikuasai kali Imam Syafi'i. Tapi coba lah perhati memang Nampaknya Imam Syafi'i ini kiy, tuh. Begitu juga Imam Ghazali. umurnya nggak dobo. Di antara kepala 50, Imam Gozali niku umurnya. Okay. Tapi kiy luar biasa sampai piambai tadi Imam pengarang kiy kitab. Kau nusih no ngisom bandingi, nandingi karangane Imam Ghazali. Um, ini? Gozali. Wah oh, Niki, makanya Niki perlu panjang dengan Niki. Ayo Niki lampir ngajinya ter Niki di laksanakan, no. okay? Jadi kita Niki ulama, kita taslim masih taslim apa Taslim niku makna Niki kita ini nyerah pasrah, nganten lu, okay? Pasrah, takjim kita Niki ngegumni, nanggini ulah, ulama Pokoknya ada ulama' sudah sampai Ulama' mesti dasari mesti Quran-Hadis Maksudnya akal-akalan Ulama' Dasarnya maksudnya dasar pemerintah Ulama' Maksudnya dasar WHO Maksudnya itu ulama' Dasarnya apa? Dasarnya Quran-Hadis ha? Ayatnya jelas Quran Ada ya? Yeah. Hadisnya jel, jelas Maksudnya ada berbicara hadis Ini itu Rawi kali sanate jelas Maksudnya berbicara Quran ini, yaiku mangko ayat kalau anu ini gini pun jelas baca Lek liat maknani, ya wes kredibilitasi oleh maknani kitab ini kugede jelas, Nakusorope, Mantek, Balagoe, makan ini, manggil gini, gini, gini zaman kitabnya mau enak, mau mau cok kitab ngawur enggak oleh, ya. Wakola Sohibusyar I Alaih Salam <Yeah. tuh> maka berkatalah Bersabdalah Nabi Muhammad SAW yang di sini dijuluki dengan sahibus syar'i yang memiliki syarak Apa itu syarak? Ngerti syarak? Hah? Ngerti syara'? Mulo aku mana manusyariat, gak ngerti apa syariat. Nah iki Yang disebut dengan syariat itu adalah ma Allahu ala rasulihi ini yang disebut sare nah, jadi syariat itu sesuatu peraturan Allah. Saroan itu peraturan. Peraturan Nih Gusti Allah. Ala rasulihi atas rasulnya. Makanya syariate Allah itu kepada rasul-rasul itu beda-beda, tapi sangat sempurna la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat maka disebut dengan syariat itu masyaroh allahu ala rasul, peraturani Allah, lakuni Allah atas rasul, yaitu sin disebut syariat Arba'atun kot furigo huna ada empat sungguh-sungguh itu disempurnakan empat itu Puri go ikum kene maknuni saman maknani disempurnakno yoken ya ne dirampung ne yoken ya ne terserah sampean <hesitation> pokok e nek ne jelas no jelas menolong jadi makno maknani kitab niku lain wong senganu niku buah tirung naku jenderal petak gak peduli yong aja yopener ya bener nong nong maknani yokuwi ya nong nong sak dunia potuai masono ulama umpama ulama Mekah, ulama Medina, hmm. nggak mengarab sih gua, nah, nggak masukin ulama Jowo, yuk ya po doa, yuk ya, ulama Jowo yang ngerti bahasa Arab kok, ya, nggak mau, nggak ngerti dah, ini foto. Nah itu ada empat, pertama itu al khulq, ya, al khulq itu adalah kejadian, itu khul Olku, kejadian sampan dibentuk macem-macem dibentuk menjadi kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ndek dugel atau tinggi, atau gendut atau kurus itu terserah Al, uh, itu loh ini nggak bisa itu mutlak itu itu di, dicatat di Lohumafut secara mutlak, mot, itu ke apa itu ketiak tiak tadi jadi ini sudah sudah dicetak wih saman roto saat ini ganteng gantengnya gak pate ganteng balasannya pas-pasan iya wes saman ke protes menolong iya kan mane juga saman gak menghin gak boleh menghina orang gak boleh ngomong kuelek nemen yo gak oleh yo bapa mau elek yo de ora pesen ambekusi allah yo kan yo yo ora kok jaluk ada no makhluk sing elak yo ora kan, jadi kalau sudah dikasih oleh Allah diciptakan oleh Allah model apapun ini istilahnya ya kudu nrimo menulu, pan, pandum. Tapi Alhamdulillah kurang ganteng, menulu. Gimana? Langgih. Jadi ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur malihan ketemu, syukur, syukur ya. Jadi alkoholku, jadi. Ciptaan dicipta oleh Allah ini terserah Al Allah itu mutlak nuluwejo walholukan wal budi pekerti tab, tabiat nah, tabiat tabiat itu adalah budi peker pekerti. di di kalender itu saya baca kemarin itu bimakarimil Akhlaki kun Mukholicon. Jadi kamu berakhlak, jadilah kamu orang yang berakhlak dengan mulia mulianya budi peker pekerti. Bu istu apa? Saya diutus li utamima makarimal akhlak. Tadi saya diutus supaya untuk menyempurnakan akhlak. Ah, ini Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kok ono uang, ngalim, ono ulama, kudu ngapain? Apa jenenge? Gak ngambilin duit gak dugo, ngambilin akhlak. Nah, itu yang malah cacat ilmu ini. Saya itu pernah diundang pas waktu makan-makan makan-makan yang yo perwami ono pek ini si, ya, parang ono kiai. Kiai ono sate sa ember juli ya, mana disengiternoy kau ya, sate sebuah ember, maru mengade, sate dengan becakannya dijuku dicep di maswilo, ini cewek apa ya, masak pak yai, kalau di kenal pak yai ini, nih kau, yai kuto padahal. Kayakku to nih wu, sering ring petuk gulo, pas gulo ngaji dan geni daerah ngero, dan geni gus, apa, gus toha, gus toha nih darah benda nih, pak imam, di daerah muriko, nih tulurai pak imam, gus toha, gus daerah ngriko, kalau diundang, ini wu, monokiai, moro morong jogok sate, di- dap sa ember, morong nih, banganti, nah kayak kayak gitulah ini, enggak punya ah lah, jadi akhlak kalau ulama itu ya punya ah, nah, lah, contoh itu saya contohkan. Ustadz demikian juga, apa pastak congkak dan sombong, kagelum takon bong, nah, ini kuyoy poyoy pintero dewi, mau asno bae ngelirik toel, warisannya, ya. ini kuyoy nggak ngadui asa, nggak diat tapi ya, warisku dan rezeki ini sudah dicetak, tapi ini dicetak loh kalau Allah. Alhamdulillah kita dikasih. Makanya Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu eh, dipuji oleh Allah. Inna ka la'ala khuluqin azimin. Inna ka sesungguhnya engkau Muhammad itu la'ala khuluqin. Sungguh di atas budi pekerti yang agung, yang besar. Ini Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad itu sopan, santun, wah akhlaki bagus. Ini Nabi Muhammad. Muhammad tapi orang <tuh> ngomong saat ini ini kok kopla, le orang sopan malah di, di nyek nyek, malah di sembrana, no. padahaliku so, sopan, bongso sopan. le orang wong kode seluruh malah dibolong. bolong, <tuh> no. saat ini aku, enggak badan, ini gue zaman zaman nara nggih. ini, Warizuku dan rezeki, rezeki ini juga sudah dicatat oleh Allah, wal ajal dan ajal yang saat ini sudah terangkan. kemudian bagian yang kedua itu maktubun tubun bisa timualakin itu dicatat tapi dengan syarat yang terkait. Ya, syarat yang sudah terka, terkait. Masyrutun bifi'lil abdi yang disyaratkan atas, dengan perbuatan hamba. Yaitu tentang sawab dan ikob. Yaitu pahala dan siksaan. Amataro. Apakah kamu nggak tahu bagaimana Allah itu menyebut keduanya di dalam kitabnya. Itu mu'alakon bil fi'li abdi yang terkait dengan perbuatan seseorang. Nah, kalau ta'ala, maka Allah ta'ala dawuh Walau anna al kitabi aman wa ta'kawu. Lagafar na'anhum sayiatihim. Walau adukhol na'im. Dan seandainya sesungguhnya. Ahli kitab Dan apabila ya, sesungguhnya ahli kitab ini Iamanu Beriman kau dan takut kepada Allah Lola, Berarti kan ini Ada terkaitannya mu'alakoh Terkait dengan Usaha sese seseorang Bagaimana supaya dia itu Dihapus oleh Allah Seluruh keburukannya Seluruh dosanya Dengan syarat amanu watakau, Iman dan bertakut bertakwa. Jadi apabila mereka ini beriman dan bertakwa, la kafarna anhum sayiatihim. maka saya hapus dari mereka keburukan-keburukan mereka, alias dosa-dosa mereka. Wala dan sungguh aku masukkan mereka jannatin naim yaitu kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Lo ini berarti kan berkenaan dengan Sawab maupun ikop itu ada terkaitannya dengan usaha-usaha, enek eh, usahani. Maka ini ku uang ku lekak di, lekjar ini guru-guru niku uang lu lekak dipeksa awal lekak dipeksoh nu ya orang bakal oleh ke, kesempur kesempurnaan. Atas lek uang masih an, anyar-anyaran yang itu dipeksoh di sih dipekso, ah, di kongkon ngaji, dipeksa kongkon no po nama ini iba, ibadah. Dipaksa dikenken, lampai singsa say. Karena opo kesayanan ini ku penting, oh, Sebab kesayanan ini kira menghasilkan keuntung keuntungan. Makanya ini sampai di dalam momen azan pun kesayanan ini selalu dianjurkan. Hayalal solah, hayalal falah. Jadi hayalal solah, mari sholat. Hayalal falah, mari berbuat bah. baik. Makanya sampai niki wong tuwek Nih lek kepindah ti wong tu waxing sempur no, nah, iku kutu otu sampe leren lereng lambi ni pertama ngonken so nang anak putu ni nomor luru otso leren-leren posen bosen ana iki pimbing ke api ke api an nah, ni ki lele ngini le caran ni cek kon iku api lakuanmu ngini, jadi falah ni ku perlu, falah ni ku mana ni ke saya nanti pesen orang gini anak putu nih, ini wajib nih, cocok bosan-bosan anak enggak solo, oh, aku sampe bu oh, oh, buah, buah salat buah orang mama nih, nuh loh, kita mau tuh waipoy kok, mau tuh waip kok putus asa, ini kan, bisnis ini kita tunggak nontoi buah bisnis, tunggak nontoi, yuk kita kena salat-salat oli, yuk, angutan, ah kenapa anak kok gak menut, lah, baik kau salat Gia, <tuk> awalnya gak sholat ngomong konanai e, warah saya cerda itu cerdas-cerdas, gimana? Jadi <tuk> <tuk> awalnya sholat saya baru langgu anak manut e, ma, manus, tentu, bu awalnya, gak sholat ngomong konanai sholat, e, muring-muring ambak anaknya, e, wow, pelukon, gia. Tapi awalnya gak gelem ibadah, ibadah. Awalnya contoh lah, cuma memberi contoh sing A,